Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber Setia yang hari ini masih harus tetap semangat dan sehat ya Supaya kita bisa menghadapi Satu persatu teror dari pihak aplikasi pinjol Yang mungkin hari ini masih menyebabkan konsentrasi kita terpecah belah Menyebabkan kita galau Yang hari ini makannya tak enak Tidurnya tak nyenyak Dan mungkin mandinya pun sudah tak basah Ayo segera bangkit dari belenggu semua aplikasi pinjaman uang online Oke baik Hari ini kita ketemu masalah baru dan sepertinya ini aplikasi pinjol baru yang sedang lagi berburu yang katanya pengen menyerbu aplikasi aplikasi pinjol ilegal sepertinya ini tepat banget deh ya ini ya sesuai dengan pernyataan dan pertanyaan dari uh, salah satu follower kita di Snack Video ya ini dari Mak City ya kan katanya begini kita pengen bacakan dulu pesan dari beliau ini ya kan Assalamualaikum Mas maaf saya mau tanya saya terjebak pinjol di Easy Cash Now Nah hari ini banyak ya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Yang mencatut dan nama-namanya menyerupai pinjol legal OJK Yang kemarin bertanya apakah aplikasi Easy Cash itu legal OJK Ya betul dan kalau yang seperti ini ilegal Easy Cash Now Nah kita baca dulu Saya klik tapi yang di dalam aplikasi ini kok ada beberapa aplikasi di dalamnya, ya kan? Jadinya pinjamanku kok ada di beberapa aplikasi. Dan awal jatuh tempo tulisannya 91 hari sampai 6 bulan. Diklik kok keluar 7 hari tenornya. Nah, inilah salah satu penipuan yang hari ini masih Berkembang ya di tengah-tengah masyarakat kita Jadi aku sebelumnya pengen memesankan Jangan langsung buru-buru termakan iklan Memang hari ini banyak juga aplikasi-aplikasi pinjol -aplikasi ilegal itu Iklannya berseliweran dimana-mana Ya kan itu tadi dari tenor, dari bunga Nah seperti ini masalahnya Di iklan itu mereka bilang 91 hari sampai dengan 6 bulan Nah kita baca dulu ya Aku sekarang bingung mau bayarnya Karena dua hari jatuh tempo sudah dapat chat Telepon dan teror banyak banget Nah memang begitu Mereka itu ya memang kerjanya seperti itu Mereka akan meneror kalian Mereka akan mengingatkan Akan mengganggu kalian dua hari sebelum jatuh tempo Mereka akan ya nanti pada saat jatuh tempo Mereka akan me mengintimidasi kita dengan cara-cara ingin melakukan penyebaran data Jadi jangan panik Nah terus saya bayar lewat aplikasi tapi bilangnya nomor kodeku sudah kada luarsa. Jadinya nggak masuk sistem. Saya di Jogja ini mas. Nah ini mbak ini udah membayar di aplikasi tersebut. Tapi katanya kode virtual akunnya kada luarsa. Terus kata mbak Siti ini tadi. Saya mau bayar katanya kayak kemarin. Nggak masuk sistem. Padahal ada bukti namaku dan sudah sukses terkirim. Ya di kode virtual akun itu mbak Siti udah bayar nih. Mereka sudah ngecek nama yang berhutang Mbak Siti. Ini udah udah jelas ya kan? Ada di situ tapi katanya enggak enggak masuk. Terus apa yang harus saya lakukan, Mas? Makasih sebelumnya. Oke. Okay. Sebelumnya aku pengen mengapresiasi Mbak Siti ini ya Karena mungkin dalam keadaan panik setelah merasa tertipu oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Dari tenor, bunga, dan ini itu segala macam, Bahkan beliau sudah membayar ya Beliau sudah memberikan uh, kewajibannya Karena telah meminjam Walaupun di awal Mbak Siti ini udah ditipu sebenarnya dari tenor Nah kita pengen kepo, pengen cek dulu ya aplikasi isi cash now ini yang seperti apa sih supaya nanti teman-teman yang lain juga nggak terjebak dengan masalah yang sama dan untuk yang pengen berburu aplikasi-aplikasi pinjol ilegal sepertinya ini salah satunya nih kita pengen cek dulu nih aplikasi isi cash isi cash now gua nggak boleh salah nih nyebutnya ntar bahaya ya kan isi cash now nah kita pengen cek langsung di Play Store. sebetulnya aplikasi isi cash ini Easy Cash Now ini yang seperti apa? Ini dia aku tadi udah ngecek tadi Ini dia yang berwarna hijau Ada yang udah pakai aplikasi Easy Cash Now Dan ini ternyata sudah di download lebih dari 100.000 orang yang terlibat ini sepertinya Nah ini dia gambarnya yang seperti ini Yang berlambang dompet dan backgroundnya berwarna hijau ya dan kita pengen cross-check dulu keamanan datanya ini seperti apa. Ya kan? Apakah mereka ini mengotorisasi semua yang ada di handphone kalian? Nih kita pengen lihat dulu. Keamanan data. Ya kan? Data yang dibagikan. Data yang dikumpulkan. Nah ini dia yang paling berbahaya hari ini. Ya kan? Kalian kalau pengen minjol kalian harus lihat. Data yang mereka kumpulkan dari handphone kalian itu apa saja, dan OJK sudah mengingatkan semua aplikasi pinjol hanya boleh mengotorisasi kamera, mikrofon, dan location. Selebih dari situ, tidak boleh hanya tiga hal tersebut yang boleh diambil sama aplikasi-aplikasi pinjol itu. Nah, mereka di aplikasi Easy Cash Now ini sudah mengambil lokasi boleh. Info pribadi itu seperti nama, alamat email yang dipengguna, alamat, nomor telepon, keyakinan politik atau agama, dan info lain. Ini ngeri banget ya kan. Dan yang selanjutnya info keuangan. Dan di sini mereka mengambil SMS atau MMS. Mereka bisa mengambil itu. Mereka bisa melihat ya pesan-pesan yang ada di handphone kalian. Ini berbahaya kalau... Seandainya kalian masih terus menggunakan aplikasi-aplikasi abal-abal seperti ini. Dan yang selanjutnya mereka juga mengambil foto dan video kalian yang ada di handphone. Jadi itu nanti menjadi sebuah senjata mereka untuk mengancam dan mengintimidasi kita. Ya kan, mereka sudah ambil foto dan mereka akan mengedit-edit foto-foto kita. Jika ada yang mengalami masalah seperti ini segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Jangan dibiarkan lagi ya. Hari ini masyarakat kita sudah susah, jangan ditambah lagi dengan uh, pinjol-pinjol abal-abal dan tipu-tipu seperti ini. Ya kasihan ya masyarakat kita. Nah, setelah mengambil foto dan video, mereka juga akan mengambil audio. Di situ ada rekaman suara, file musik dan file audio lainnya mereka bisa ambil dari handphone kalian. Inilah bahayanya. Sebenarnya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini seperti pemerasan ya kan. Phishing, mereka menanamkan aplikasi mereka di handphone kita lalu mengambil semua yang ada di dalam handphone kita. Lalu mereka akan mengambil file dan dokumen, apa-apa aja yang ada di handphone kalian itu berjenis dokumen, file mereka bisa lihat. Jadi kalau seandainya ada yang penting-penting mereka akan jadikan itu senjata mereka ketika ingin um, menagih hutang kepada kita Nah ini yang paling gawat Kontak kita juga diotorisasi oleh mereka Mereka akan bisa melihat dan menguasai semua nama-nama yang ada tercantum di dalam kontak kita Dan ini kesalahan kita Sebenarnya nggak salah kita sih ya Mereka memang seperti itu dan ketidaktahuan masyarakat hari ini dimanfaatkan oleh mereka untuk memeras seperti itu kan mereka mengambil kontak dan mereka akan melihat orang-orang siapa yang ada di dalam kontak ini yang bisa mereka ganggu yang bisa mereka ikut tagih dan ini akan berefek kepada psikologis kejiwaan kita mereka akan uh, mempermalukan kita dengan orang-orang yang ada di kontak-kontak kita nah ini nggak boleh ya nggak boleh ini cukup fatal dan mereka akan mengambil aktivasi aplikasi, interaksi aplikasi, dan aplikasi yang terinstall, ya. Dan mereka juga mengambil ID card perangkat atau lainnya. Nah, cukup berbahaya, ya, guys. Nah, aplikasinya Easy Cash Now, ya. Ini ternyata ilegal dan jangan dipakai, ya. Untuk yang belum terjebak, jangan sampai terjebak di sini. Iklan-iklannya sih, ya sini katanya pinjam online tanpa ke cabang dan video call cabang mana ya dan yang selanjutnya mudah mengelola dana pinjaman anda dapat diunduh untuk orang Indonesia berusia L Indonesia L Indonesia berusia di atas 18 tahun duit happy menjaga informasi anda tetap aman nah ini duit happy tadi katanya easy cash now easy cash now ini duit happy Pinjaman maksimum katanya sampai dengan 8 juta. Jadi jangan ada lagi ya yang menjadi korban penipuan aplikasi pinjol-pinjol ilegal ini. Ini cukup berbahaya. Dan kalian yang pengen pinjam-pinjam aplikasi itu kalian harus bisa melihat data-data yang mereka kumpulkan untuk aplikasi easy cash now dinyatakan ilegal tidak memiliki status terdaftar dan tidak berizin di OJK Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa ku sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh